Apakah saya boleh melakukan gugatan balik kepada Basar Istana itu? Oh, tidak bisa Ustaz. Basar Istana itu dilindungi oleh negara. Digaji oleh negara dari APBN. Ya Allah. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang digerakkan oleh imperialisme Cina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 Komunis dan kapitalis kulak. ini yang dikembangkan oleh imperialis Cina di Indonesia dengan kata lain model perekonomian boleh saja bebas sebagaimana kapitalisme berpola memulai pasar namun secara politis tetap dalam kontrol negara ceki partai komunis Cina artinya apa pengusaha-pengusaha Cina itu dibolehkan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 Ini sebuah pertanyaan dari banyak pengamat-pengamat di Indonesia. Why? Kenapa? Bahkan Habib Rejeki Sihab mengkhawatirkan. Beliau mengungkap dulu di Tibet, Komunis Cina mengirim banyak pekerja ke Tibet, kata Habib Rejeki Sihab.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 Angola itu negeri miskin di kawasan Afrika. Setelah Cina melakukan intervensi sampai memberikan bantuan hutang, membangun infrastruktur di Angola sampai akhirnya Cina intervensi berparlemen di Angola sampai akhirnya Cina mempreser Islam tidak boleh di Angola. Akhirnya ribuan masjid-masjid dihancurkan di Angola.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 bahkan bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid Allah majarham sudah meninggal beliau Saya pernah dibriefing oleh dua jenderal yaitu jenderal Mayor Jenderal Zamaulada Mayor Jenderal Tipalangzen ketika beliau menjadi panglima divisi Kostrat di Singosari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 Mantan Kasospol Abri sampai memberikan statement, saya menilai Presiden dan jajarannya berpotensi jadi pengkhianat, pengkhianat bangsa sampai beliau meninggal, itu, Pak Letnan Jenderal Serwan Hamidin, beliau mantan Kasospol Abri. Bahkan Pak Jenderal Sutioso juga memberikan warning.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 Mendekati 2023 dan 2024, ada eskalasi, ada peningkatan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Akhirnya, Profesor Din Samsudin memberikan nasihat BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu kalau bisa dirubah apa, Badan Pendamulangan.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 Afa tu aminu bi ba'dil kitab wa takfurun bi ba'd? Wa takfuruna bi ba'd? Famaj ja'a man yaf'alu dhalika minkum illa khusr fil hayatid dunya. Allah taala mencela perbuatan itu. Yang berarti meninggalkan perbuatan yang wajib dan melakukan hal lain mengikuti hawa hawa nafsunya sendiri.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 dan sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat atau rakyatnya masyarakat sekuler lahir dari perselingkuhan pemerintah sekuler dengan paham islamofobia artinya apa kebencian terhadap islam yang ditopang oleh siapa oligarki siapa oligarki itu Pak sembilan naga Cina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 ini sudah keras sudah pak statement beliau ini sebagai upaya Amar Ma'ruf nahimungkan bahkan pak Mustafa Nahrawardaya dari pimpinan pusat Muhammadiyah bidang pustaka beliau memberikan statement di stasiun televisi TV One jadi ternyata produsen hot terbesar se-Indonesia itu Mabes pak Pro, produsen hoax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 saya di, digugat, diadukan, dilaporkan oleh Basar Istana Tentang video yang muncul di Youtube Akhirnya saya datangi baris krim Waktu itu saya dalam kondisi sakit Sampai di, ter, saya jatuh di trap itu Tapi Alhamdulillah uh, beberapa teman langsung uh, ini Sudah menang, sudah langsung dorong saya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 Kenapa isi yang saya ceramahkan itu sesuai, tidak ada, makanya saya per, bukan provokasi, bukan fitnah, tapi ada data, data yang saya sampaikan.